まあ、ひまつぶしにあんなっ<笑><笑> Oke, selamat datang di Manukemia part ke-10 ya. Ke part ke-10, mudah-mudahan enggak salah ya. Kemarin karena salah nulis ya, maaf, mohon maaf, maaf salah ngomong. Oke, langsung aja di sini kita lanjutin yang apa? Yang tragedi horor ya. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke musik Room. Oke, kita masuk ke ruang musik saudara-saudara Dan ini adalah malam hari hmm. Oh no. <sum> Musik, ruangan musik Ya <sum> apa, ああ、そっちか。なるほど。どこに oh, でも asal menurut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 Oke, ternyata di ruangan musik itu bukan sesuatu yang horor ya. Tapi itu air apa tuh? Namanya tadi penjelasannya lah. Kalian bisa baca sendiri. Oke, kita langsung cek. Ke ruangan berikutnya. Hmm. <tuk> kura Oh, ternyata ada Roxis よ。yang ya. Roxis terkapar Kakak Hwa sedang tidur. Tidak apa Oke, okay, dan ini ternyata hantunya. Kalau kalian main ATR Iris, ya pasti tahu itu siapa langsung aja ke workshop dulu ah oh, tunggu Tadi ke infirmari kan ke UKS di gak tadi si Roxisnya? Enggak apa gimana Eh di sini mah masih siang dan masih ada sensei yang seksi dan masih jualan Ya udah deh Kita ke mode malam lagi Ciki daw Dan kita masuk old school house. Oke? Okay. Untung di sini kita udah kuat. Safe, F1. Kyūkōshoku. Ikani motte kanji da yo ここにちょっと待ってねえっとどんな噂がある それが大怪我 1 週間も Kolai itu, 当時の保健の先生が傷口を開いてみたら… そこからはシロアリの幼虫がブワーッと… わかっ全然違うわよそれより早く出ましょうそんな話聞いたら気持ち悪くてあそんなに乱暴に歩くと Pertemuan kita sudah Achik tabirita zoh. Um? Kau taksi? Oke, okay, Oke, kita cari suara teriakan yang tadi. Uh, Oh, ini yang teman sekelas kita ya, si ternyata. Oke okay, kita ternyata lanjutkan Rui, ini tulisannya apa sih play sinemo Oke okay, kalau nggak salah nanti di sini tuh ada jalan kita langsung aja lanjut ke ceritanya ya kalau nggak salah di sini ada monster deh. Oh kan bener. Oke sekarang kita ke Resort Center. Kita bisa masuk ke Resort Center dan jangan lupa kita pasti cari item dan di sini ada item Rob. Kau bisa membuat sintesis Rescue Rob. Oke mantap. Kalau nggak salah di sini banyak penyihir deh. sebentar kita lihat cek dulu dan ternyata di sini lumayan membingungkan ya. Kita lihat monsternya. Oke kita ituin zombie puni dulu. Oke, okay, untung kita udah kuat. Jangan lupa kita analyze zombienya. Waduh, keracunan. Wah mati. Langsung aja di sini tadi analyze. Ternyata zombie kuningnya lumayan bisa counter attack dan di sini ada racunnya juga. Dan ternyata di sini kecil-kecil kuat. Oke, okay, kita cek satu-satu. Ruangannya mudah-mudahan ada sesuatu yang berguna di sini. Apakah di sini bisa masuk? Oh, bisa. Nggak ada ya apa-apa, ternyata di sini pun sama. Nggak ada apa-apa. Uh, di sini banyak monster. Sini ada dua jalan, ya. Kita ke bawah dulu. Hop. Yang penting, kita lewat-lewatin dulu. Oke, okay, jalan pertama. Oh, masih dikunci di sini yang bawah. Masih dikunci, berarti kita ke yang bagian atas. Musiknya enak banget ini. Oke langsung aja mungkin di sini ada sesuatu kali. Oh, pada jalan di sini ada. Oke langsung kita menuju lorong. Mungkin kita sekalian aja lawan musuh dan ada si cantik visionis. Mungkin kita matikan dulu si visionis ini. Analyze Jangan lupa di-analyze Oh langsung mati mantap Wah diserap Yes langsung sedikit lagi oh, Oke okay, langsung pusing Attack biasa aja Oke, okay, mantap. Soul of Darkness apa tuh? Oh, uh, mantap! Ini apa? Swing and Drum. Kau bisa membuat wood timpani apa tuh? Gak tau. Nanti mungkin kita cek satu-satu. Mudah-mudahan di sini banyak resep juga buat naikin status juga. Kita langsung aja, bad goal ini sebenarnya bad gold bata siapa coba bad gold not synthesized mungkin nanti ada bahan ya dan ada arabesque rope nanti aja wait hampir aja mungkin kita lewati lewati dulu sebenarnya kalau lebih bagus itu lawan lawan monster nggak apa apa kita cek satu satu dulu takutnya kita kelamaan Sini banyak jalan. lebih baik mungkin jangan dulu. Kita harus ke ini dulu apa? Ke tujuan dulu. Soalnya kalau misalkan kita telusuri banyak, ini panjang banget. Jujur aja panjang banget. Dan pusing. Sini ada apa? Kita cek. Ini susah ngambil. Woi. Nah, apa nih? Attack fruit. Benar-benar di sini ada item. Oh, di sini ada item, ada ruangan. Oh, ruangannya banyak banget, gila tuh. Wah, jangan dulu deh. Kalau nelusur lebih panjang, ini kemungkinan gak bakal kuat juga. Kita harus perbarui statusnya dulu, status kitanya. Kalau nggak salah, di sini ada bos juga deh lawan si bosnya yang boneka kalian pasti tahulah kalau yang mainin atriris pasti tahulah lah. Tadah menatapnya tidak Oke, okay. ternyata nggak kasih play. Nggak ada riwaan, ngari riwaan. Gentayangan, <tuh> oh Ima da. Dan play malah seneng ketemu hantu. Macikta <tuh> Oh, ternyata temannya si Play juga. Yosou <laughs> ternyata Play biasa aja udah biasa lah. ne. Dan akan jadi teman kita juga nanti? wa na. Oke okay, perjalanan kita ternyata masih panjang Saudara-saudara tapi lumayan lah, us, di sini nggak ada mini boss ya, mini boss gitu yang buat apalah, ini banyak fruit bomb, mau oh, bisa membuat orange bomb, di sini banyak banget, kalian lawan aja deh, ini ada apa angel sleep, apa untuk angel slip kita langsung aja deh. Kita langsung. Di sini ruangannya banyak banget. Mau telusur semua mungkin nanti aja ya, teman-teman. Soalnya ini bakalan lama kalau explore semua tempat. Oke, ternyata bener jalannya ini. Oh, di sini ada mini boss. Mungkin mau dilawan dulu, bisa dilihat mungkin mini bosnya apa, oke okay, mantap uh Ini bener-bener nih, parah banget Untung punya herpes sister, oke okay. Pakai herpes sister Nah enaknya Niki gini nih, kalau misalkan kita banyak explore Itu mesin-mesin banyak, oke okay, kita mundurin Gila mantap, pakai head jar! Wah, sihir semua. Yes, gila! Ini mini bosnya kuat-kuat nih. Gila parah! Aduh, ini sayang banget. Ini itu enggak apa-apa, pakai pantai. Oke langsung tiga. Mantap jiwa. Lupa harusnya analyze nih. Oke waktunya analyze. Mark quiz sama ada power. Mungkin kita mark quiz dulu. Oke okay, waktunya healing echo keluarkan healing. Oke okay, mantap, ini cuma sedikit. Ini 200, gila, masih banyak. Oke okay, deh nggak apa-apa. Ini bosnya lumayan mantap, tuh gila. Susah Oke okay. Pakai blade filler Jangan Including Oke okay, pakai ini aja Including no Mantap Oke okay, matiin, Oke okay, mantap Luh Langsung pusing Gila, defense langsung down langsung, ini yang Diego nih, Analyze, ini yang power nih, oke okay, mantap, SP, SP nya feint sedikit lagi ya mungkin ini mati nih mati kau bagus mantap oh, bisa healing juga gila mantap wah oh, salah sa sama listrik ya kalau punya listrik gak punya dia cuma punya ping. Ini mungkin gila para aduh sp-nya nih Oke okay, mantap ternyata pusing. Wah oh, mi minibusnya gila parah susah. Ini harus pakai jurus. Oke okay, pakai jurus dah Oh pakai listrik ya? Ini berarti tanpa hammer. Gila, lawannya gilang susah Oke okay, mantap akhirnya kalah juga Gila parah Susah Lawan mini bosnya susah Kita isi dulu Mantap banget Mantap jiwa. Mantap susahnya gila. Dah. Sayang banget. Padahal di sini ngisi. ya, sayang banget tadi. Kepake. Oke deh, nggak apa-apa. Uh, ada mini boss. Bisa gas what? Kalau kena. Ah! Waduh, save dulu dah. Mendingan save dulu. Gila parah. Ya susah mini boss. Ini lawan bos lagi. Item ada subsi. Ya udahlah. Cek deh langsung. F mauHo! Kembali siapa suara みことってあの <David> 気持ちはわかるけどだからって関係ない人をいじめたらいけないわ? <kötRISADASoria> <Pokemon Ye> <AIDS>.. <niños> してるのかな 趣味 okay, kita lawan monsternya ternyata。Huh? <laughs> <Di ambil. laughs> Oke, okay, langsung kita ngelawan, Bos. Oh, ternyata yang ini. Oke, okay, kita mulai menggunakan jurus-jurus yang terbesar. Oke, okay. langsung aja, imun mungkin jangan dulu pakai thundering. Buat ngehealing healing soalnya dan koin jangan lupa pakai analyze. Gila, ngurangin SP oke okay, penter 80 lumayan mantap. Pakai Thunder Hammer deh. Cuma 109. Oke okay deh, fan. Mau pakai Blade Pilar. Ya, uh, langsung habis SP. pakai bentar, wah abisin, gila sp ini ngabisin sp, ini vani poch apa ya belum pernah pakai deh, coba dan masih sedikit ternyata. Oke pakai epist, pakai epister deh. Meskipun sp masih sedikit lagi. Oke langsung kalahkan dah. Nightmare baru nyerang gila udah nggak bisa jurus lupa dan yang bisa itu cuma niki harpy sister oke okay deh untung udah ngumpulin oke okay, dimundurin dari kartunya. Oke langsung harpi sister terakhir. Gila. Gila SP-nya habis. Wah nyerang. Nah, ini Nikin yang paling gede. Dan Fain ini, uh, di block mantap. Bagian isi-isi deh. Oh, ini Amber ternyata buat SP ya. Mendingan buat sini deh. Mantap Oke okay. Pakai healing Buat fein Oke okay, mantap Oh my god heal yeah. Oh 100 Itu cuma 100 Red stick HP Oh ternyata red soup. Oke okay deh, cobain buat niki. Mental up. Oke, okay, bagian isi-isi. Oh, nggak bisa. Ya sudahlah. Gila Luar biasa Bagus Jess isi lagi terus Dan ternyata ini Klao kecewa ya serangannya Wah stick buat apa nih HP Oke okay deh Mantap Uh gila parah Ini take up jadi berapa sih Oh mantap akhirnya selesai Cure jar Kalau bisa bikin cure Oke okay, mantap gila lawannya lama wow. <tik> <tik> <tik> temanmu kan. Iya, orang jahat itu harus orang orang Oke, okay. langsung kita ke workshop Dan dia muncul dari belakang Dan memang hantu kalau salah bisa imun deh ini di serangan fisik dia nggak mempan. Tunggu kan atelier kun lebih うん、じゃあ早く紹介大昔<笑> 全然気づか 1 Hey, Pamela suara pengisi suaranya siapa ya? Rasan pernah gak denger Cuman siapa yang tahu? Mungkin silahkan komentar di bawah ya. kun. <tose> <tose> <tose> <tose> 何ですパメラさん。パメラ<笑> aku di atelier ini masuk. その学校が許して 昔しかし、 Oke, okay, Pamela sudah masuk ke partikita. kita da mesi sondoanmu, busi ini, Oke, okay, di part Selanjutnya, nanti. Oh, ya, oke, okay, ada cerita kimi... ternyata Gimana? Kigu udah masa toko roda? nante. nanti. na nai Waza -waza ai ni kita ageta no yo. Mattaku, no hitotsu mo yokosanai あそこの連中まあ、旅の友。1人 冗談。そこ Oke, okay, suara siapa itu? Oke, okay, kita masuk ke tiga kelas. Nanti ada tiga kelas. Kita naik kelas, kalau nggak salah ya. Play Roxis dan Battle Arena. Oh, nanti ada pertarungan antara kelas, kalau nggak salah sih. Tapi lupa, Picek aja deh. Ya, minah,久しぶり。さて、長い休み明けだけど。 授業 関西って oh, kan ada pertarungan tim ya。Pertarungan Nanti kita bakal lihat kekuatan teman-teman kita. Mananya apa aja? Kekuatannya apa aja? Pokoknya seru deh, dijamin seru. Nenek, ne taikai, kai, minum 一緒に出てみようよ。 <laughs> Oke okay, kombinasi play sama. Oh akhirnya dia dapat mana si play dapat mana Saya memang Butler ini bagi oke okay, kita masuk ke tugas kelas lagi <laughs> pan nggak okay, ada dubbingnya ya di sini semoga kalian bisa cek subtitlenya jadi tahu alur ceritanya oke okay, di sini ada tutorialnya jadi ada schedule pembagian tugas sintesis Okay. Nah, di sini tugas-tugasnya nih. Oke pembagian tugas ya ini nanti Kita bagi-bagi tugas Oke okay, penjelasannya Oke okay, mantap banget Sekarang nanti ada pembagian tugas buat formasi dan tutorialnya ya kita cek langsung tutorialnya oke okay, buat formasi tutorial star quest dan formation sudah masuk ke couple dia. Oh uh, untuk yang sekarang ini lama banget ya mohon maaf. Oh penjelasannya banyak dan ceritanya juga di sini banyak banget. Semoga kalian nggak bosen untuk cek subtitlenya ya teman-teman. Tapi ini kalau kalian tahu ini kekuatan fly dan bisa cek nanti. Oke, okay, pedang Shuriken. Kalau nggak salah, namanya apa? Nggak tahu. Kalau kalian nonton main, pernah main e ATR Iris? Pasti tahu lah, pedang apa. Oke mantap sekarang semuanya udah ada ya Mungkin sampai sedikit segini dulu untuk part ke 10 ini Makasih banget buat yang nonton ya Mohon maaf kalau misalkan di sini banyak story-storynya Mudah-mudahan kalian bisa enjoy ya nontonnya ya Mungkin sampai sini saja Makasih yang udah nonton Jangan lupa di subscribe, komentar Kalau memang banyak kekurangan Karena ini memang banyak kekurangan Makasih buat semuanya ya Thanks for watching